halo sob guys Baik, sebuku kita hari bakal mainin super limina lagi ya di chapter yang kemarin itu kita ngeklik sesuatu kliknya jadi tahu banyak dan ya dokter dokter yang biasa ngomongin sama kita tentang sesuatu ya tentang apapun itu lah ya itu dia jadi mabuk. dan gua nggak tahu apakah dia udah bener sekarang di sini uh, ya kemarin itu sesuai dengan judulnya kita ngeklik jadi banyak ya kliklah jadi banyak aku itu berasal dari referensi meme tubuh lah dapat aku. Kita sekarang main di chapter yang keenam, ya. Ini gue nggak tahu, gue bener-bener nggak tahu apa Di sini kita ada udah jam 7. dan kita masih belum bangun, seperti kita masih di dunia mimpi ini, ya. By the way, uh, ini relaxation room, dan kita Kita pindah suite. Ngomong-ngomong tadi, bukannya suite F? Ya, ngomong suite pertama kita di suite F, kan ya. gue nggak tahu apakah kita bakal pindah sampai sono. Mungkin ya, so ya, yeah, guys, uh, gue mau ikutin dulu sebelum kita mainin gamenya. Jangan lupa buat subscribe, ya, guys, buat yang belum subscribe, like, dan share juga buat dukung channel ini, terus berkembang, dan ya. Let's get into the game Kita berarti sepertinya nggak Menurut gue sih kita nggak akan bisa masuk ke sini ya Karena ini ketutup semua Dan sekarang berarti kita bisa masuk ke relaxation room Entah ada apa di sini Ruang penyembuhan atau ruang relaksasi That's cool Tapi ngomong-ngomong ini bukan kita udah pernah masuk ya Di awal atau cuma perasaan gue doang Coba perasaan gue doang atau pintunya pendek banget kayak sih? Kayak <laughs> pintunya pendek banget gitu loh Kayak nggak mau di kepala dan Ini wow that's cool Exitnya tuh karasono, dia bilang exitnya ke Maksudnya tadi itu screen tadi itu screen sesat, kayak kayak jadi itu gak sih, kayak jadi kayak error gitu. Kalau gue masuk sini, ada apa gak deh? Ini ada wastafel, pintunya ini gak bisa dibuka, berarti kita emang gak, gak seharusnya ada di sini ya. Ini tuh cerita kayak ruang bioskop gitu gak sih? Keren sih ini. Gue pengen sih punya home theater kayak gini, guys. Ya, baru itu muncul lagi. Itu bukan perasaan gue dong, berarti ya. Oke, kita langsung masuk ke sini aja. Kita coba nyalain ini. Nah, Halo, my name is Dr. Dr. Glenn, Glenn Pierce. Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Akhirnya mereka nemuin kita lagi ya. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Dia nyuruh kita lanjutin apapun yang sedang kita lakukan sekarang, dan menghentikan apapun yang kita lakukan setelah kita hilang dari monitor mereka ya. So, ya, yeah. gue gak tahu sih apa yang sebenarnya mereka maksud dengan itu. Ini seperti kita udah masuk ke puzzle lagi belum sih? Ini suit F. Loh, suit F itu bukan tempat kita bisa masuk ya? Atau jalan-jalan setelah... Bentar deh. Biasakan kan kita tem kan kita ti ya biasa kita bangun tuh di suite F terus ini emang pin emang pagar ini kan biasanya pagar terus kita bangun sekarang laut sono apa jangan-jangan sebenarnya kita selama ini kita tidur kita salah kamar guys <laughs> sepertinya sih kayak gitu ya udahlah kita lanjutin aja seperti biasa kantor yang setiap hari kita lewati dengan Dream Soda yang gue juga gak akan mau ngambil ini kenapa lorongnya gelap oke laut apa ini baru masuk udah jatuh dong <laughs> Baru juga masuk, udah jatuh dong Terus ini ceritanya apaan? eh uh, Tuh, ini pintu bisa dibuka gak? Gak bisa Cannot Yang ini juga gak bisa dibuka Dan ya yeah, lampunya sih emang, Oh, ini bisa diambil ya Rumah, rumah-rumahan apa ini? Wait, what? Kalau dilihat dari jendela sih Kayak gak ada apa-apa ya guys Ngomong-ngomong ya Kok ini dalamnya ada sesuatu? Oh, oh, oh, oh Berarti kita emang mesti ngegedein rumah ini Let's go, my friends. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam. Nah, kan bener kan? Berarti emang kita mesti masuk ke dalam sini ya. Tapi ini kayak rumah kegedean ya guys. Berarti gue mesti kecilin dikit seperti supaya rada proporsional dengan badannya kita. Oke, okay. uh, this looks good. Nah, sip. Nah, ini kan berarti pas. Berarti perspektif di sini adalah hari ini kita melihat dari perspektif orang lain ya ceritanya ya. Mungkin seperti itu maksudnya guys. Dari perspektif orang lain tuh kita melihat diri kita sendiri sebagai apa gitu kan? Sekolah gua kelola sini. Ya bukan muter ya ini muter gak sih? Terus kalau gua lewat sini maksudnya gimana? Eeeetoo nani? Bentar deh, ini cerita gue lewat sini terus... Bentar, tadi tuh gue masuk ke belakang sini ya berarti ya? Bukan kok. Tapi kita ada di ruangan yang sama kan? Oh, mungkin maksudnya... Mesti dikecil, digedein gak sih? Ya ini ada digedein dikit, pas gue masuk lagi gue bakal jadi berukuran kecil dan gue bisa masuk ke sono. Ya gak bisa lompat-lompat ini nggak by the way? Ya, seperti bisa. Nice. Nah, ya betul. Oke, okay. kita udah keluar sini dan ya ini ini puzzle mulai musingin sih karena perspektifnya bukan perspektif dari sudut pandang kita tapi dari sudut pandang si rumahnya ini yaitu sudut panjangnya objek. Sudut panjang guys. Sudut pandangnya objek guys. Ini agak-agak musingin emang. Terus kenapa nih radio malah bisa gua ambil? Ini fungsinya ini apa? Ini bisa gua ambil kan nih? Oh enggak. Ini kayak yang stage yang lama sih ya. Cotto, ini kenapa ada di sini by the way? Ini apa maksudnya? Kok ada TV kerasa-kerasa gini ya? Pakai itu referensi dari yang layar sebelumnya kan. Pintu nggak bisa dibuka. Oke, okay. dan di atas sini nggak ada apa-apa. Lewat aja kok gitu. Kok jadi gelap sih sono? Ini apa? Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, Please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. What? Jadi dia berkata bilang kalau seandainya segala macam pengalaman yang kita, kita alami di chapter sebelumnya, yaitu dua chapter sebelumnya yang, yang ada horor-horornya itu yang gue sampaikan aja ambil skir. Disini bisa nih? Whoa! What? ya katanya itu harusnya sih nggak terjadi katanya sih gitu dan harusnya kita udah balik lagi ke apa namanya soothing dan relaxing menenangkan gitulah intinya ya kayak ya gua harap aja gitu sih matamu relaxing pak <laughs> kok gua nginjek ini gua keseru nggak ya nope nothing happened ah nggak seru kenapa lagi nih tiba-tiba tiba-tiba gerak-gerak dong oke okay, kita udah nyampe di sini dan that's yes, nice Ya, matamu relaxing, Pak. Itu nggak relaxing, by the way. Terus, kayak gue denger suara helikopter nggak sih, barusan? Bentar, ada apa sih? Ini kayaknya ada suara keresek, keresek, keresek. Oh, ada kipas, guys. Terus, gue mesti... Itu di sono kah? Ini tuh apa sih? Ini tower tuh nggak stabil ya, tapi gue nggak bisa ngambil dong. Ceritanya mesti gue apain, kah? Ini kipas... Oh, gue denger dari suaranya berarti ini bakal baka, suara bakal jadi gede ya. Coba gua taruh di sini. Mungkin kita bakal bisa bikin tawarnya itu tumbang kali ya. Ya, nggak gitu caranya bapak. Nah, coba kita taruh di sini ya. Harusnya kipasnya nggak, harusnya kipasnya nggak jatuh. Ya, kipasnya jatuh, tawarnya juga jatuh. Untungnya sih itu nggak jatuh juga ya. Kalau itu sampai jat, kalau kalau pintu ini sampai jatuh juga gua ketawa loh. Ya elah dia masih di sono dong. Pintunya terus gua naik ke sono bisa nggak? Bisa sih harusnya. Ah, nice akhirnya nah, bisa, kan? Nice! Oke, okay, gue gua juga sebenarnya puyeng sih denger suara kipas itu dari tadi ya. Terus, kalau gue keluar dari sini kita bakal keluar, look, mana? Di pintu kekecilan dong. Terus, gue mesti ngapain? What? What? What? What? What? What? Wait. What? Jadi, itu bisa diambil? Bentar. Jadi, itu bisa diambil? Yang lainnya nggak bisa ya? Cuma ini doang yang bisa ya? Yaudah lah, gue buka ya kok gitu. Kalau... Atau musik gue gedein, kah? Kalau gue lihat, sini bisa gak liat, liat, liat kecil? Nah, nice. Berarti ternyata perspektifnya itu emang perspektif dari gedungnya, ke orangnya, guys. Bukan dari orang ke gedungnya. Ini keren sih konsepnya. Sih, kalau gue masuk sini, dapat apa nih Sekarang oke. Ini kayak kamar mandi gitu, gak sih? Locker pemandian gitu sini isinya apa? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. My favorite inspirational quote the by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Gua bingung sih sebenernya quote-nya dia ini antara berguna dan, bergu dan gak berguna. Quote-nya dia itu dia dia bilang kalau seandainya kalian kalian sebaiknya tuh intinya tuh gini, kalian jangan berfokus sama hal negatif yang terjadi dalam hidup kalian karena kalau seandainya kalian pun terfokus sama itu, kalian coba bikin hidup kalian stres dan dan hal-hal yang hilang dari hidup kalian itu. Apa yang kalian sesalkan itu ya nggak ada gitu. Tetap nggak ada, tetap tetap rusak dan kayak gitu. Jadi jangan terfokus sama itu. yaitu antara berguna dan nggak berguna. Karena emang esensinya ya seperti itu sih. Tapi lucu aja gitu kan. Sekedar buat, ya kita having fun. Terus kenapa gue masuk ke kolam renang? Ceritanya buat apa gitu? I don't know. Uh, mungkin di sini ada pintu. Mungkin bisa kita masukin. Kalau kita gedein dikit. Kegedean. Oke, okay, pas. Harus ya harusnya pas dan ya muat sih tapi agak pas-pasan gitu nggak ya ya udahlah kalau gua lewat sini ceritanya ada apa gitu loh uh, what am I supposed to do with this oh bentar ini ngomong bisa diambil dan di situ pintu keluar lah Tadi pintunya di mana oh, oh oh gua ngerti berarti kita bakalan balik berarti kita bakalan balik ke ini ya kita bakalan naruh ini di sono atau mungkin kita kecilin dikit dulu sini kali ya kita taruh di sini agak jauhin seperti kita bisa naruh di situ nggak sih buat jadi kita langsung tar ah ya betul kayak kita bakal langsung keluar di pintu ini that's nice nah kita langsung ketemu exitnya guys gue emang pinter <laughs> emang pinter jangan bilang gue liat walkthrough ya karena gue juga main ini nggak pakai walkthrough guys oke kita udah nyampe di ruang yang cukup gede ini bukan balik ke tempat awal nggak sih sebenarnya tapi tadi udah saving berarti kita tempat exitnya udah bener, kan sekosan regulasi ini ada apa My name is Dr. Glenn Pierce And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations! Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. We should be able to, to initiate the emergency exit protocol shortly. Jadi, seharusnya beberapa saat lagi kita akan bisa menyelesaikan emergency. Apa namanya menjalankan emergency exit protocol, tapi gue gak ngerti sih emergency exit protocol yang dia maksud itu apa ya. Tapi coba kita masuk ke sini dulu, seharusnya ada sesuatu yang menarik sih di sini. Seharusnya wait, jadi ini nyambungnya ke sebelah sini Nih ya. Kalau seandainya dia nyambung ke sebelah sini, berarti tinggal gue taruh di sana dong. Bisa gak sih, tinggal gue taruh di atas sini gak? Tung. atau mungkin kalau sandegowo masuk sini gue bakal jadi gede gitu kan? Ah, I see betul, berarti kalau masuk sih, berarti kalau gue masuk sini gue bakal jadi gede guys. That's right. Nah terus berarti ini bisa gue taruh di atas sini dong? Ya nggak sih? Coba dulu ya, kata kecil, terlalu kecil sih, ya tapi ya nggak apa-apalah bisa bisa. Nah, gue nggak tahu deh apa yang terjadi, tapi pokoknya ya, coba kita masuk ke dalam sini. Nah, oke, okay, kita masuk ke seperti meja catur ya, ini ya. Waduh, gila kita udah kayak Apex Legend gak sih? Coba perasaan gue dong, atau sebenarnya kekecilan ya ini ya, gue naronya ya. Ya udahlah, tapi ini sumpah jauh banget ke sih? Terus apa yang bisa gue ambil nggak di sini? Tadi sih ada, sebenarnya ada ini yang bisa gue ambil, tapi gue nggak tahu apakah gue bener benar harus ngambil ini. Coba gue taruh di sini mungkin oke, okay, that's too big. Sampai dia lama gitu nggak tuh turunnya, ya kan, kegedean. Nah, Kayaknya ini ukurannya udah cukup benar harusnya. Nggak, gue kekecilan jangan. <laughs> Jadi kurcaci dong gue. Nah, pas. Perspektifnya enak gitu kan terus five to six dreams is the absolute limit. What's the emergency protocol to the emergency protocol? Function overloading, CTT, volume of cuboid, long volume. Gua gak ngerti dari seberapa apa sih maksudnya. Jujur gua gak nangkep sih ini maksudnya apa. Tapi ya perspektif puzzle dari yang kali ini kita mainin guys, itu adalah dari gedung ke orangnya. Jadi bukan dari orang ke dari orang ke puzzle. Apa ini? Meeting for Cardboard Lovers Association, November 22, Association Clubhouse. Oh, gua, gua agak-gak ngerti sih dari maksud, dari maksud ini. Jadi itu sebenarnya mungkin kita sedang melihat dunia dari mata seekor kucing. Seekor hewan gitu, intinya hewan kecil, gimana sih rasanya kalau seandainya kita ngeliat dari perspektif, sudut pandang mereka gitu. Tapi keren sih ini, gue gua, gua suka banget sama konsep-konsep yang unik gitu loh. Keren sih, keren, keren, keren banget ya. E, ya, yeah. jadi gue gak tau ini level selanjutnya level apa, so ya yeah, guys, kalau seandainya kalian suka sama video kali ini dan gimana cara gue nyesainin puzzle-nya dan cerita, dan apa yang gue dapetin secara... Secara teori dan cerita-cerita yang gua kasih ke kalian Jangan lupa buat like, share ke teman-teman kalian Dan subscribe juga ya guys, buat yang belum subscribe Dan ya, kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you for watching, stay tuned, happy gaming Bye-bye